bahwa pertandingan dia dia Jangan nah, baik sadarku Itulah tadi ya Di balik duka Jatuhnya heli Rombongan Kapolda Jambi. Hmm. Polda Jambi. Di sini semua khawatir ya. Semua turun sesuai kemampuan. Gabungan tim SAR dari TNI, Polri, SAR, Rakyat bergerak. Sehingga Alhamdulillah bisa dievakuasi dan kita lihat. Kemandang Koreng 042 Gapu, Brigjen TNI Supriyono sujud syukur. Ya, bahagia senang karena selamat. Nah, biasanya kalau ada heli jatuh begini jarang ada yang selamat, kawan. Jarang. Tapi ini alhamdulillah selamat. Walaupun sempat tertunda ya sempat tertunda karena kabut dan alhamdulillah kita semua wajib bersyukur, kawan. Ya semua ke depan tidak lagi terjadi musibah-musibah eh, seperti ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.